Yo everyone, welcome back on Mahwad's YouTube channel Oh rewat, yo show. Nah kali ini gue pengen sedikit berbagi tips Buat kalian yang masih bingung Kalau misalkan mau gonta-ganti strap tuh gimana sih uh, Tapi yang mau gue bahas ini Cara memakai Nato strap dan strap guy Jadi stay tune aja Yang pertama Mungkin dari yang sini dulu ya ini belakangan Nah ini seperti yang kalian lihat adalah Seiko New Alpinist ya Dan dia dari bawaannya emang udah pakai uh, Nato strap ya Ini good quality Nato Nah sebetulnya itu pasangnya gampang Dan ini berlaku buat di semua jam yang uh, liquidnya universal ya Universal tuh maksudnya nggak ada bentuk khusus Pokoknya hanya bukaan gini aja udah Nah ini sekarang gue lepas dulu ya jadi ini sama ya kondisinya kayak dia Spring bar masih terpasang ya di lock Nah sebetulnya untuk nato strap atau zulu strap Ini yang paling enak masangnya karena kalian gak perlu repot-repot melepas -repot spring bar Ya awalnya sih harus dilepas dulu ya Tapi setelah kalian pasang kalian gak perlu repot-repot eh, copot pasang spring bar Nah ini sekarang natonya akan begini Oke okay. dia panjang Cara pasang yang paling yang paling basic adalah kalian masukin di sini ya. Ini posisi jamnya menghadap ke atas. Selipin aja di sini. Ya, posisi di belakangnya seperti ini. Tarik. Terus masuk sini. Di celah spring bar. Oke. Tinggal ditarik aja sampai mentok. Nah udah begini udah terpasang terus ininya gimana nah ini kan ada bracketnya yang disini ya bracketnya ini dipandukan sama ujung strapnya sebelah sini dimasukin stop Sih? udah terpasang aman dan sekarang kalian tinggal di aja posisi nyamannya dimana dan tada, ini dia Sekarang aku kasih tahu cara pasangnya dengan posisi nato strap. Caranya masih seperti ini, hati-hati ya. Usahakan masukin ujung strapnya ke buckle secara perlahan seperti ini. Okay. Nah, setelah itu kalian tinggal ukur aja senyamannya kalian. Kalau seandainya di lubang terakhir, ya lubang terakhir ini karena wrist gue kecil ya, seperti ini. Seperti biasa, masukkan sisa strap ke bracketnya yang tadi. Nah, ini kan ada sisanya, panjang banget. Nah, sisanya bisa disembunyikan dengan cara melipat ke dalam. strap yang pertama. Posisi yang kedua, sebetulnya cara pemasangan yang kedua itu kurang lebih hampir sama, hanya aja positioning dibalik. Kalau yang tadi bakalnya di arah jam 12, kalau yang sekarang sejajar dengan angka 6. Oke. Okay. Cara pemasangannya tetap sama. Oke. Okay bracketnya jangan lupa jangan sampai tertinggal. Oke. Okay. Dan cara pemasangannya juga sama. Perlahan masukkan ke bakau dan langsung tarik. Kalian ini lipatnya sesuai selera ya. Kalau seandainya mau nggak terlihat, harusnya lipatnya keluar, eh ke dalam, ke dalam seperti ini tadi. Tapi kalau seandainya kalian emang lebih nyaman dilipat keluar, ya it's oke, okay. itu selera aja. Ya, Ini cara yang kedua. Kalau dilipat keluar, kurang lebih seperti ini. masih ada sisa sih tapi ini tergantung selera kalian aja ya nggak ada benar atau salah jadi yang pasti yang di dalam sini ini kalian pasangnya udah benar kalau sisanya tergantung selera kalian aja nah yang ketiga adalah posisi bracket disejajarkan di tengah body nih di backcase Posisinya sejajar dengan crown angka 3, ya. Nah, setelah itu, kalian bisa masukkan ke dalam buckle. Contohnya seperti ini, ya. Mau dimasukin bersamaan juga boleh buckle dan bracket seperti ini. Jangan lupa langsung tarik. pastikan sesuai dengan kenyamanan kalian ya okay. perbedaan pemasangan yang ketiga ini bakal bakal dan bracketnya jauh lebih terlihat um, hidden ya atau nggak terlihat karena bracketnya semuanya di bawah kalau tadi pemasangan yang tadi bracketnya masih terlihat di samping kalau sekarang semuanya bracketnya lihat di bawah bakalnya juga di bawah dan dari atas juga masih terlihat rapi. itu tata cara pemasangan nato strap jadi ada tiga ya yang satu dan kedua mungkin nggak terlalu berbeda jauh hanya berbeda posisi aja nah kalian bisa menggunakan NATO strap ini di jam apa aja karena dia sifatnya uh, universal ya universal selama kalian punya jam tangan yang look widthnya juga universal bisa-bisa aja yang penting jangan lupa size-nya dicek ya kalau seandainya look widthnya 20 ya kalian usahain strap Nato nya juga yang 20 oke okay, next nah kalian pasti udah bertanya-tanya kan ini apa sih nah ini kurang lebih hampir sama tapi dia adalah strap guy strap guy ini mungkin hampir sama kegunaannya juga hampir sama namanya juga strap tapi pemasangannya yang berbeda perbedaannya yang paling colok adalah kalau nato strap tadi kalian nggak perlu bongkar pasang spring bar tapi kalau yang ini kalian perlu bongkar pasang spring bar sekarang gue pakai jam yang ini ya ini salah satu seiko first diver reinterpretation or recreation. Let's say kalian punya jam ini, terus kalian punya strap guys, masangnya gimana? kan nggak bisa tuh diselipin, ujungnya nggak ada, ya nggak, dan ini nggak bisa dilepas. sini kekunci, sini ke kunci. oke. caranya gimana? nah spring bar ini harus dilepas. nah sebelum kalian bingung untuk melepas spring bar biasanya spring bar kan kalian lepasnya dari sini menggunakan obeng uh, mungkin obeng minus atau anything yang bisa nyelip seperti ini kan atau mungkin kalau kalian punya alat ini ini namanya spring bar remover ya kalian biasanya seperti ini tapi usahain kalian cek dulu jam kalian ada look hole nya gak nah kalau look ada look hole seperti ini ini biasanya mempermudah sekali kalian tinggal tusuk aja dengan apa aja juga bisa ya yang penting bisa masuk loop holenya nice and easy Nah caranya gimana nah, pertama-tama perhatiin dulu cara pasangnya adalah strap guy ini nantinya akan mengunci ke sini jadi posisi yang usain posisi yang ada pengaitnya ini di bawah Ya. Dan posisi yang ada bracketnya mengikat ini di atas posisi seperti ini. Oke. Nah, setelah masuk seperti ini, nah kalian pasang spring barnya. Oke, kalian pasang spring bar. hati-hati ya untuk masang spring bar nya karena spring bar ini kalau seandainya kelepas dan posisi springnya kalian tekan biasanya langsung lompat so you better be careful nah. seperti ini oke okay. sudah terpasang kan udah terpasang dan pastiin spring barnya udah terpasang dengan benar jadi dia nggak lompat-lompat oke okay? setelah ini kalian bisa adjustment aja geser-geser jamnya terserah kalian posisinya gimana yang nyaman nah, posisinya seperti ini setelah itu kalian tinggal masukin aja kayak gelang oh ya strap ga ini lebih elastis ya dia bahannya kayak uh, karet ada bahan karetnya nilon nah ini adalah pengunci ya pengait kalian bisa geser ke sini kalau emang kalian pengennya ketat nah, setelah itu nah ini kan modelnya pengunci ya ada pengait di sini dengan logo strap guys kalian bisa langsung kaitkan di lubang yang pertama Nah, di sini agak tricky kalian agak sedikit butuh effort. Nah, selesai terpasang. Jadi hanya perlu dikaitkan di sini aja. Kalau seandainya ini kalian penggunaan lama-lama kan kendor, misalkan kendor ke bawah seperti ini, kalian tinggal kencengin aja, tarik ke atas. Selesai. Ini cara memasang strap guys Nice and easy and firm. Jadi aman. Jadi kalau kalian mau kemana-mana rasanya jamnya kayak nggak nggak jatuh ya. Kalau mungkin pakai strap lain kan mungkin uh, kadang ada rasa longgarnya, jamnya lari ke sana atau ke sini. Nah kalau pakai model strap seperti ini, strap guy atau NATO, kelebihannya adalah memberikan kenyamanan yang lebih, jadi firm. Kesannya kayak bener-bener ngikat banget di jam tangan, dan kalian nggak perlu takut jatuh karena kalaupun ini seandainya penguncinya lepas, let's say begini lepas, dia masih nempel di sini. So, sih, dia nggak akan lepas, nggak akan lepas sama sekali, tinggal dikunciin lagi aja dan nggak perlu lepot dan nggak perlu lobang ini yang paling enak kelebihan dari strap uh, strap guy jadi kalian tinggal geser geser aja nggak perlu lo, tambahan lobang or else nah begitu juga jam tangan ini kalian udah tahu kan ini jam apa terkenalnya dengan tali NATO cara pasangnya juga sama kalau kalian seandainya telapak tangannya terlalu besar dan susah untuk dimasukin seperti ini untuk tipsnya Nato cara pemasangan ketiga seperti ini ya. jadi usahakan posisi jam di bawah tapi e, untuk yang bagian bawahnya usahakan kalian harus lapisin mungkin dengan lap halus atau pelapis apa ya supaya jamnya nggak baret nah seperti ini pasangnya seperti ini, nah. mungkin ini karena pendek, jadi dia agak sedikit susah ya dibanding tipe NATO yang panjang. Tapi nggak sesusah itu sih. Nah Kalau udah masuk bracketnya, urusan kunci itu gampang, ya. jadi tinggal dikunci. Ya. Bisa kalian lipat di dalam sisanya okay. Just like that So aku harap video ini bisa membantu kalian yang udah berencana buat gonta ganti strap Apalagi kalau Nato sama strap guy atau Zulu itu biasanya warnanya macam-macam nah, mungkin dari situ kalian mungkin udah bayangin lah gue kalau pakai setelan ini jamnya warnanya ini gue bakal ganti strap yang ini yang itu oke okay, it's okay kalian boleh cek juga di website kita di jamtangan.com atau aplikasi kita di jamtangan.com so I think that's all semoga membantu Terus, kalau ada pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komen. Kalau ada yang baru nonton ini dan kalian merasa terbantu, jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya. Buat yang udah jadi subscriber, jangan lupa juga nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan info-info terbaru dari kita. Oke, okay? I think that's all, and see you on the next video. Bye.